Si kau lantang waspada dan bijawa. Kita ta, tanggap bila agak marga, tapi semua beraceh atau Assalamualaikum, Shedara Lun kembali lagi bersama Sangkaturi Channel menyajikan info seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, share dan tekan lonceng jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menimbat dengan cepat, pengintaian, dan anti-teror. Tiga operasi militer perang (OMP) diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, kombat sar, anti teror, advance combat intelligence operasi intelijen khusus. Selain itu, tiga skopasus operasi militer selain perang atau OMSP diantaranya asistensi, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti insurgensi separatisme dan pemberontakan perbantuan terhadap kepolisian pemerintah, ser khusus serta pengamanan UVIP para komando perintah sudah jelas berpilih, memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan keberhasilan tugas adalah segala galanya lebih baik, pulang nama daripada gagal didagang lebih tugas sejak ini, Tuhan beserta kita Komando, Komando, Komando, Komando, Komando Lembaga yang melahirkan generasi prajurit Barat Merah yang bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar Apakah sudah siap mental dan fisik anda untuk mengikuti latihan komando? komando. Untuk mendapatkan baret merah kebanggaan, prajurit Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Selain keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain, calon prajurit Kopassus harus lolos menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti-penjejakan, survival di tengah hutan. Prajurit Kopassus juga harus mampu berenang sejauh 2000 meter non-stop serta tahan disiksa ketika tertangkap musuh demi mengamankan informasi, dengan latihan, tugas dan tanggung yang besar, serta prestise sebagai satuan elit. Pasukan Siluman Sat-81 merupakan kelompok elit di Kopassus. Komando pasukan khusus, pasukan yang sebelumnya dikenal dengan nama Satuan Penanggulangan Teror. Satgulter 81 ini digagas oleh Benny Murdani pada 1981 yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis, Bais. Abri dia menetapkan lahirnya kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopassanda sekarang Kopassus pada tanggal 30 Juni tahun 1982 yang diberi nama satuan anti teror detasemen 81 Kopassanda dan 81 yang menjadi satuan anti teror pertama di Indonesia. Satuan 81 Kopassus atau di dunia lebih dikenal sebagai Satu, GULTER adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit PNI. Bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimiliki. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah GULTER dihilangkan dari satuan ini. Bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror.